Di pertemuan 10 ini, kita membahas tentang sistem informasi CRM apa yang dimaksud dengan sistem informasi CRM ini dalam pertemuan 10 kita membahas tentang manfaat tujuan kelemahan serta aplikasi apa yang bisa digunakan untuk CRM. Di dalam CRM ini, tidak hanya satu sistem informasi saja, ia harus terintegrasi dengan beberapa modul lainnya, terutama dengan sistem akuntansi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem informasi aplikasi di sini apa hubungannya dengan CRM CRM di sini customer relationship management berarti kita mengelola customer baik itu pelanggan konsumen atau calon konsumen secara definisi customer relationship management adalah proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi besar kepada perusahaan. Jadi, seberapa pentingkah CRM ini diterapkan di dalam sebuah perusahaan. Bagaimana CRM sendiri bukanlah sebuah konsep, melainkan sebuah perubahan paradigma untuk perusahaan-perusahaan di mana CRM itu adalah pola kehidupan yang bertujuan untuk mengajak costumernya menjadi partner dalam perusahaan tersebut dan berkembang untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Oke, kita lanjut bagaimana aplikasi CRM ini kita gunakan. Di slide berikutnya, saya sudah memberikan suatu contoh. Nah, di sini... CRM yang kita gunakan adalah menggunakan aplikasi namanya Odoo.com. Di mana Odo ini salah satu ERP yang bersifatnya open source. Tidak berbayar, tapi pada pengaplikasiannya itu tergantung programmernya. Tapi di sini saya gunakan untuk aplikasinya menggunakan Odoo.com. Ya, yang pertama kita masuk ke sini, masuk ke dalam browser atau engine set odoo.com. Ya, kita masuk ke dalam odoo.com, kita akan dibawa ke dalam sebuah websitenya. Jika kita akan menggunakan database milik odoo sendiri, maka di sini sudah disediakan. Harganya berapa saja yang harus kita bayar untuk penggunaan? Tetapi ada juga di sini, kita menggunakannya community, ya. Berarti kita menggunakan yang sifatnya open source, kita dikembangkan sendiri, di-develop sendiri. Di bagian ini ada download auto community, ya. Di sini tinggal di-download, tapi ingat. RAM yang harus di, disediakan atau ininya minimal 4GB ya Nah di sini download nanti tersimpan karena saya sudah melakukan eh, ini sudah ada maka di sini saya sudah ada ini salah satunya Oke. Okay. Kita tinggal memilih dan menginstall di dalam komputer kita sendiri. Kalau itu hanya secara lokal host, ya. Jadi bagaimana si CRM ini bekerja? Di sini sudah ada. Dia berada di tur urutan yang pertama. CRM, Customer Relationship Management. Di dalam modul sudah saya jelaskan. Pertama, ini kita melakukan peinstalan di bagian CRM ya yang ini CRM lalu berikutnya adalah nah disini langsung lanjutkan nah, di ada CRM nya ini adalah langkah-langkahnya kita coba praktekkan dengan menggunakan aplikasi yang online Nah, kalau kita hanya untuk e, latihan dan mencoba kita bisa menggunakan free ya ini kurang lebihnya 15 hari untuk kita coba tapi kalau kita untuk dipasang di komputer kita mungkin di download ya Oke kita lanjut yang versi uh, yang miliknya Odo jadi kita menguji coba di dalam Odoyo sendiri <tuh>. Oke biasa kita di sini, saya kita masukkan nama sorry nama maksudnya, misalkan saya namanya di sini diganti latihan, latihan CRM, oke, okay. kita menggunakan email emailnya, lalu campaignnya e learning lah ya, e learning, CRM, atau nah ini, ini di sini kita membuat bahwa ini nama perusahaannya. Kita boleh mengganti misalkan sukses atau boleh menggunakan nama-nama lainlah maju bersama kami nah ini jadi nanti di pencariannya dia keluar tapi karena kita masih menggunakan punyanya si Odo maka di sini Nama company ya masih ada watermarknya Odo, tapi karena di sini kita bisa juga menggunakan versi community seperti yang saya ini, jadi tidak ada lagi namanya. Misalkan saya sudah ada ini ya, website set". Nah, ini kan sudah tidak ada lagi ini ya, watermarknya, tapi ini masih bagian dari si Odo sendiri. Oke, kita lanjut di sini, nomor telepon tidak perlu diisi, Indonesia menggunakan bahasanya, misalnya bahasa Indonesia. Berapa kapasitasnya kapal ini bebas mau diisi berapa? Ini di sini kita bertindak sebagai apa? Ini ada IAM Student atau M Lecture, coba saya pakai lecturer Lecture, ya. baru kita start. Apa yang akan kita install tadi adalah aplikasinya GRM. Jadi, kalian boleh coba-coba sampai sepuasnya. Oke, ditunggu beberapa saat, maka dia nah, muncullah seperti ini. Nah, setelah ini, lalu ini dimasukkan karena diubah, kita sudah menginstal tadi. CRM, maka di sini akan muncul CRM, tapi di sini ada pending aplikasi yang ini abaikan saja jadi kalau mau di juga apa-apa ya. jadi ini masih membutuhkan 4 jam aktifitas email secara gratis aktivasi. karena di sini hanya kita penggunaan sebagai pengenalan saja kita tidak perlu mengaktifitas semuanya ya. Ya, seperti tadi ini, oke kita lanjut ke CRM dalam CRM sendiri. Nah, kita akan membuat di sini ada beberapa konfigurasi yang perlu kita setting. Pertama di sini CRM itu pasti hubungannya dengan penjualan, tagihan atau yang lainnya yang berhubungan dengan mitra perusahaan, ya. Di sini kita lihat penjualan, ya. Di sini penjualan pelanggan dan lain sebagainya. Ini ada laporan laporan di sini. Nah, jadi sebelum kita mengerti penggunaan CRM itu sendiri, secara dasar teori pemahamannya harus sudah mengerti ke mana saja alur langkah dalam sebuah CRM Customer Relationship Management. Di sini misal konfigurasinya, pengaturannya seperti apa? Oke, ini nanti bisa dipelajari dicoba-coba. Oke, di sini kita buat baru, buat uh, di sini peluang, ya peluangnya misalkan uh, kasih nama misalkan PT ECE Damai, misalnya, pelanggan, ya pelanggan, pelanggan ini kita buat atau ubah. Pelanggan baru, misalkan. Pelanggan baru, pelanggan baru, ya. Nah, lalu kita misalkan tambahkan berikutnya sampai berapa? Adapun di sini, misalkan kita mengimport dengan template. Nah, di sini sudah ada template yang disediakan oleh Odo. Nah, maka di sini eh, dibuka seperti apa. Jadi, kalau kita mau menggunakan yang sederhana, di sini pun sudah tersedia. ya. Tinggal nanti kita tambahkannya apa. Misalkan ini kita oke, okay, kita masukkan. Ini kan ada lain-lainnya ya. Ini udah ada template sendiri, baru kita masukkan. Misalkan ini berkas memuat berkas nah memuat berkas nah di sini karena kita membuat berkas sudah ada tapi ya maka Open seperti ini nah ini udah ada Nah, berarti ID eksternal dalam arti sama di dalam surat selalu ada nomor surat di sini juga ada di sini ada peluang peluangnya seperti apa terus nama perusahaan ya Terus di sini nama kontaknya, kalau misalkan di sales atau di konsumen di luar sono, atau calon konsumennya tentunya sebagai sales, sudah tahu siapa yang akan dihubungi. Terus emailnya, terus posisinya sebagai apa, nomor telepon, nomor telepon, atau di sini ponselnya, sampai ada beberapa yang perlu Nah, misalnya nama jalannya apa? Terus jalan satu jalan dua kotaknya di mana ini salah satunya misalkan sudah ada dia punya website nya apa ini bagaimana si CRM bekerja oke okay, kita tes ya tes berhasil nah oke okay. nah setelah ini baru impor nah, oke okay. nah ini berhasil ya misalkan kita ini yang pertama maka di sini ada penjual nah penjual ini misalkan silat yang CRM tadi ya penjual itu berarti kita ya yang punya perusahaan nah di sini kita tinggal masukkan nah, tindakannya seperti apa nah ini ada arsip hapus gandakan send SMS text nah di dalam ODO ini semua file sudah bisa dikirim lewat WhatsApp sekarang. Nah, di sini ada yang eh, kecanggungan di sini adalah ini masih menggunakannya Euro, tapi nanti di settingan awalnya harus sudah bisa dirubah. Oke, sampai sini berhasil. Oke, kita berhasil, nah, berhasil. Oke lanjut berikutnya nah, berhasil tindakannya apa gandakan jangan mau digandakan boleh nah penjualan pelanggan laporan aktivitas konfigurasi terus berikutnya di sini langsung lagi ke laporan konfigurasi CRM Nah, ini yang tadi masih yang tadi. Jadi ada beberapa kontak konsumen. Ya, kontak konsumen. Ya. Seperti ini, kita lanjutkan lagi. Atau mau disunting? Disunting itu mau diperbaiki. Misalkan kita ini probabilitasnya omsetnya berapa? Perkiraan omset, kita memperkirakan omset 400, 400, sorry, 400 euro, misalkan. Kebenarannya kemungkinan berhasilnya berapa? Kita bikin aja 90% ya. Ini sembilan puluh ini ya pelanggannya. Misalkan pelanggan kita membuat baru si PT antam, PBK. Ya, ini sebagai contoh saja. Emailnya, terus teleponnya diisi. <tuh> Di sini perkiraan penutupan. Kira-kira perkiraannya kapan targetnya akan tercapai. Kita akhir bulan lah. Bulan 6. Email-nya, telepon, penjualannya dari mana, nah, baru simpan. Nah, ini sudah terdefinisi. <tuh> Kita lanjut lagi. Integurasi. Nah, di sini ada lanjutannya lagi. Misalkan, kita masuk ke halaman awal. Karena di dalam CRM, itu ada namanya kalender kontak. Di dalam hal ini, kita masih bisa menambahkan. Misalkan, ada hubungan dengan keuangan. Maka, di sini kita harus memasukkan akunting. Akunting, kita cari akunting ya. Oh, tidak ada, harusnya sorry. Akunting, dicari saja akunting. Akunting, cari modul akunting, harusnya ada persediaan. Nah, di dalam. CRM ini. Kalau kita membutuhkan misalkan persediaan pun kita masukkan persediaan. Ya. Nah, ini berhasil konfirmasi persediaan, konfirmasi. Nah, di sini ada batasannya cuma 15 hari ini untuk versi trial, tapi kita bisa menggunakan versi community. Tunggu beberapa saat untuk dia bisa terinsal. Sudah nah, terinsal ya. Kita tinggal lihat lagi. Sudah nah, terinsal mana? Ya persediaan. Karena di dalam sini harusnya di dalam CRM apa produk yang kita buat? Kapan kita harus produksi? Oke, kita tambahkan lagi satunya hubungannya akuntansi ya. akuntansi kita cari uh, akuntansi akuntansi mana oh, akuntansi ini bahasa Inggris ya 34 opsi akuntansi kita cari Oh tidak ada persediaan sudah produksi ini Ini ada akuntansi instan ya. Akuntansi, oh, kita sudah dirubah ke bahasa Indonesia. Oke, akuntansi ini ada penagihan dan akuntansi konfirmasi. Ini sambil ditunggu sampai dia uh, terinsal ya. Jadi terinsalnya ini masih di dalam uh, servernya si Odo. Jadi bukan di dalam server lokal. Jadi kalau saya pakai misalkan yang ini, ini masih saya menggunakannya servernya lokal. Di sini bisa terlihat localhost. Nah, jadi saya menggunakannya untuk ini, menggunakannya servernya miliknya Odo. Ini lumayan untuk ya diaplikasikan di perusahaan-perusahaan juga sekarang sudah banyak. Hingga kebutuhan perusahaannya itu seperti apa sudah cukup lengkap sama seperti brand-brand yang lain. Oke, ini sudah terinstall ya berarti nih ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini karena kita membahas tentang CRM. Tentunya pasti banyak hubungan CRM. Selain kita melakukan penawaran produk, penjadwalan pengiriman dan penagihan utang piutang. Tentunya ada nomor kontak atau alamat seperti yang tadi. Di sini ada kalender. Kalender itu untuk menjadwalkan kapan harus ditagi, kapan harus dikirim barang, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penjadwaan. Berikutnya, persediaan. Apa hubungannya persediaan dengan Kalender. Harusnya kita bisa menambahkan lagi produksi. Jadi, kalau kita dibahas semua, sudah pasti banyak. Karena IRP ini merupakan sumber daya perusahaan. Bukan hanya sumber daya sum, tapi keseluruhan sistem. Oke, kita masuk ke persediaan. Persediaan. Kita lihat persediaan di sini, penerimaan, order pengiriman. Nah, kita mulai di sini dengan data master, produk. Nah, produknya apa? Nah, di sini boleh buat, buat produknya. Nah, ini banyak ya nama-nama produknya, kita coba abaikan dulu. Kita impor sama seperti tadi. Jika kita membutuhkan develop, maka harus ada orang ahli di dalam pemrograman. Tapi di sini kita bisa menggunakan versi yang standar yang dimiliki oleh Odo. Oke. Kita langsung buka membuat bekas seperti yang ada di dalam sini. Nah, ini template produk. Kita masukkan yang tadi nah ini sudah ada kita tes ya tes ini semua bisa diganti tergantung produknya apa yang kita jual oke kita impor ya. berhasilkah nah ini berhasil berarti ini nama nama produknya oke kita lewati ini transfer Data produk, laporan, konfigurasi. Nah, jadi kita membutuhkan uh, pemahaman yang cukup ya. Oke, di sini kita lanjutkan lagi ke akuntansi. Ya, jadi ada dari CRM itu mempunyai banyak hubungan dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Oke. Di sini perhatikan overview. Overview ini melihatkan semua. Terus di sini pelanggan. Nah, pelanggan ada faktur, catatan kredit, penerimaan, pembayaran, blowout report, produk, pelanggan, e-faktur. Pemasok. Nah, berarti sama seperti tadi hubungannya ke CRM Customer Relationship Management yang berrelasi dengan perusahaan kita. Nah, di sini ada tagihan, pengambilan dana, penerimaan, pembayaran, produk pemasok. Akuntansi. Ya, di sini tentunya kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang akuntansi. Laporan di sini nantinya ada laba rugi lembar saldo dan lain sebagainya cukup banyak ya. Oke, berarti di sini misalkan kita membuat faktur baru. Faktur baru ini invoice-nya pelanggannya atas nama siapa? Di sini sudah tercantum semua. Jika tadi kita sudah membuat, maka di sini akan muncul. Oke, kita lihatkan di sini ke CRM di sini sudah ada, nah, maka di berikutnya di akuntansi ini sudah pasti ada ada faktur baru atau tagihan tagihan baru faktur lain-lain uh, misalkan transaksi baru uh, ini adalah hubungan dengan CRM Ya, ada di sini, bangun, akun akan memperhatikan salah, bangun akun, ya, dan lain sebagainya. Oke, setelah ini kalender tadi, kalender coba, kalender ya, karena ada hubungannya di sini. Bagaimana kita membuat di sini kalendernya, misalkan pada... Bulan ini ada misalnya menggunakan hari-hari hari itu ada jam, ada pekan, pekan itu berarti per minggu ada per bulan. Nah ini kita tinggal membuat jadwal di sini. ringkasannya apa. Misalkan kita buat ringkasannya tagihan lah. Buat, misalnya oh, akan ada tagihan berikutnya di sini, Sunting Nah jadi disiakan pokok pertemuan misalkan kita mem membahas tentang apa nah, jadi ada kalendernya Lalu di sini pesertanya apa untuk misalkan di sini yang berhubungan dengan kegiatan meeting atau lain sebagainya ya. Oke okay lanjut lagi di sini. Nah dari pemahaman dari mulai CRM hubungan dengan kontak kontak itu kan bagian gini ada persediaan persediaan itu barang yang akan di dijual nah, di sini. Master data konfigurasi oke okay. Cukupkah dengan seperti ini kalau kita perusahaannya bersifat online atau perusahaannya memakai e-commerce. Tentunya di sini kita tinggal masukkan aplikasi yang berhubungan dengan e-commerce. Nah, di sini pasti e-commerce. Nah, ini e-commerce-nya. Jadi, cukup banyak yang masuk ke dalam sistem ini. Nah, jadi, kalau e-commerce pasti terinsangnya dua: e-commerce dengan websitenya. Jadi, kalau kita bahas lebih lanjut tentang CRM, maka akan kemana-mana dalam arti ke setiap divisi yang ada di dalam sebuah perusahaan, maka akan terhubung. Nah, itu yang dinamakan sistem informasi terintegrasi oke, jadi kelemahan di sini di dalam pembahasannya itu ada apa sih kelemahannya CRM mungkin ada beberapa yang menjelaskan mahalnya implementasi di dalam dunia pendidikan mungkin ini harusnya tidak menjadi mahal karena ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Ini salah satunya adalah Odo ini bisa menggunakan versinya standar. Yang tadi ada versi buat community, tetapi tidak mengurangi kualitasnya. Oke, kita kembali tadi e-commerce ya misalkan kita udah memasukkan tadi produknya apa yang udah ada di word. nah sini tinggal kita masukkan mau tampilan websitenya seperti apa tapi kita batasin aja sampai website ya Oke kita masuk ini aja lah boleh nanti dipilih yang mana juga nah di disini keuntungan menggunakan sistem informasi ini kita bisa menggunakan versi-versi standar tanpa kita harus jago untuk program, tapi seenggaknya basicnya tetap harus ada. Nah ini ya, oke, okay. kita boleh buat baru, publikasi, ya, something. nah ini oh, salah satunya ya, beranda, welcome, dan lain sebagainya. Oke, okay, berarti kita udah masuk sini ya, terus bagaimana dengan e-commerce-nya? Jadi kita pembahasan CRM ini bisa kemana-mana. Oke, okay, tadi ini website. Okay. Website ya. Okay, kita di sini. Kutubu website. Oke. Oke, di sini. e-commerce ya nyambung dengan e-commerce. E-commerce-nya di sini deh. Nah, di sini ada produk ya. Kalau produknya tadi kita udah ada. Oke, okay, import. Nah, ini yang tadi ya. tinggal memuat berkas nah, produk ya produknya ini. Oke, okay. s ya impor produk. Nah, ini produknya. Produknya ya, nanti disesuaikan. Nah, ini tinggal kita mengganti dari yang ada misalnya kita mau ganti ini siapa tapi secara template-nya sudah ada oke di kembali lagi ke sini kita nah, goto website di sini ikonnya e belum tertampilkan nah, lalu foto website sunting nah, kita boleh memilih-milih background yang lain Nah, disini dari ya, jual secara online dengan murah, simpan. Nah, ini udah kelihatan. Oh, ini ada ininya, ini tokonya. Nah, ini toko yang tadi ya, yang ini sudah ada. Nah, jadi, dari CRM bisa sampai ke mana-mana. Nah, ini ini. Oke okay. okay, lanjut lagi kalian bisa mencobanya cukup sekian terima kasih selamat mencoba